Bapak, Ibu, wali murid kelas 9, orang tua kelas 9, dan wali kelas kelas 9 Izinkan saya pada pagi hari ini dengan istilah sosialisasi paradigma budaya positif di sekolah Kebetulan saya menyampaikan dengan kapasitas sebagai wakil kepala sekolah SMP Negeri Namunggar Kemudian terkata guru sebagai calon guru penggerak SMP Negeri Namunggar Kebetulan saja Bapak Ibu saya berada di kedudukan ini Sebenarnya berhubungan itu juga luar biasa Mereka sebenarnya juga terkadang oleh calon berpenggara Hanya saja berhubung mereka punya bukan yang lain Dan belum bisa ikut dalam kegiatan calon berpenggara Maka baru saya yang bisa mendukungan amanah ini, ini. Misalkan ke depan kemungkinan semuanya akan ikut. Itu harus betul-betul mendukung siswa-siswinya siswa, siswa sisrinya, Agar fokus sesuai dengan program sekolah dan tentunya fokus dalam pembelajarannya Nah salah satunya, hari ini Bapak Ibu diundang ke sini Dan nanti setelah panggungi upan. Karena setelah siswa itu ada panggungi upan, setelah panggungi upan itu ada komite Nah memang komite belum kita benar nanti akan diundang Mungkin yang akan hadir ada Bapak-Ibu lagi Jika anak kita sudah Yang sesuai diharapkan Dari modul CTP tadi Atau dengan sekolah penggerak nantinya Maka cerita sekolah kita Akan tetap seperti ini Sekolah sehat, sekolah biasa adi ini tadi saya umum kemarin kita sebut dengan Peduli lingkungan Peduli lingkungan Kalau peduli lingkungan Mohon harap kepada Bapak-Ibu Biar kita ini jalan kalau di sekolah disuruh merumput atau bersihkan sampah atau misalnya nyapu, di rumah berilah juga tanggung jawab itu karena memang kami mendidik ini juga untuk terbiasa di lingkungan rumah di luar sekolah ya bapak ibu terkadang kita mikir saya anjur bapak wakti gila, jangan lupa itu untuk kemandiriannya di masa depan mereka atau bersama-sama dengan kita, nyapungan, atau sehingga ke rumah Seperti seperti demikian, nombor sendiri, ikutkan sekolah, sekolah beriringan Berita menjawab, misalnya kalau ada beberapa orang, -orang si bungsu tugas kau adalah Menyapu kami atau sore, nyapu rumah Karena kalau di sekolah, walaupun laki suruh nyapu rumah. Nah kalau mereka sudah punya budaya, sudah terbiasa, mereka tidak akan menjadi pioner ke depan. Jadi anak kita menjadi orang yang profil ke Pancasila ini di dalam kegiatan sekolah sehat, di dalam kegiatan adik-adik, di dalam kegiatan sekolah ramah anak itu sudah mencerminkan kurikulum fotoife ini maksudnya. Itu. Kemudian ada modul satu CIPP. Ini calon guru. Itu dimuat di dalam itu. Ternyata ada yang berkaitan dengan hal itu kemudian program guru penggerak perlilingan dan visi-visi guru penggerak nanti setelah calon menjadi guru penggerak namanya ketika menjadi guru penggerak sudah banyak di belitung timur maka berakhir nanti dengan belitung timur atau kabupaten penggerak nah siapa yang bergerak dan menggerakkan ini? kita semua siswanya bergerak dan menggerakkan gurunya juga demikian, orang tuanya juga demikian Dinas pendidikannya juga demikian Semua akan kita libatkan untuk bergerak Dan menggerakkan dan tergerak Ini bahasa Agak sama-sama Tapi mempunyai makna yang berbeda Tergerak, menggerak, tergerakkan Beda ya Beda-beda tipis Tapi pelaksanaannya, eh, Tujuannya satu Hanya untuk sekolah kita Kali murid Orang tua juga mengajari tapi menuntun kami pun harus menuntun bukan mengajari kalau siswanya lambat dalam menangkap pembelajaran berarti harus memposisikan oh kemampuan siswanya. seperti itu. nah bapak ibu juga demikian karena dilahirkan anak-anak kita itu mempunyai kelebihan masing-masing tapi tetap ada perbedaan tetapi ketika di sekolah tetap disamakan materinya nah tetapi cara mereka menerima atau mencapai standarnya tidak akan kita terlalu paksakan sesuai dengan kemampuan mereka makanya karena mereka dapat 75 syukurilah itu tetap bersemangat dan semangat memang Bapak Ibu tidak semudah membalikkan tangan kesabarannya kebalikan itu kita harus sadar oh ini Berarti anak kita ini mampu hanya sebatas ini Bagaimana cara mengatasi masalahnya yang ada Sama-sama ajaknya mengatasi masalahnya sendiri Berarti itu kebanyakan menampil Dan di tolak panggilan itu, silakan tapi dikurangi Terus kalau di terlalu malam berarti jangan terlalu malam Lama-lama menjadi budaya Arti budaya itu kebiasaan Membuat jadi kebiasaan itu Tidak mungkin langsung Berarti harus terus menerus pelan-pelan. Kemudian tugas, Bismillah mereka tanggung jawab. Satu saja tanggung jawabnya bapak ya? Misalnya kalau dia bilang ya, mau ah, cipiring sore saja. Biasakan Intinya beri mereka kepercayaan, amanah. Sama kayak di sekolah, mereka diberi tumpian, kau nyamuk sebelah sana, kau terusnya nyamuk di Jadi mereka merasa diperlukan, mereka merasa diperlukan dan akan memiliki ayahnya seperti itu. Itu lobanya. Ini sama-sama ya. kita -sama lakukan. Nah, akhirnya kita sampai ke keterlibatan orang tua ini. Ya, limpah itu banyak. hari ini kita hidupkan